Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Di sini kita akan Bagaimana caranya Misalnya, misalnya kita, kita sudah punya instalasi GPT, GPT di pada Server kita Bagaimana agar itu bisa di Akses dari luar via internet via Maka untuk pengaturannya sebagai berikut, berikut. Pertama, pertama jalankan, jalankan SumCorePanel, kemudian jalankan APC dan, dan MySQL-nya sudah, sudah, kita, kita tes Pake localhost Nah ini, ini sudah, sudah bisa. bisa Nah ini, nah, bagaimana, ini bagaimana, bagaimana kita akan bisa Mengakses ini Dari, dari luar, luar. Kita, kita akan melakukan Port, port forwarding. forwarding Jadi, Jadi uh, Semua yang, yang mengakses, mengakses ke alamat IP modem kita nanti akan, akan diarahkan ke, ke server ini, ini, ini dalam, dalam contoh, contoh. Misalnya, misalnya Ini kita, kita lihat koneksi saya pakai YV lihat, lihat IP nya, nya kita, kita dapat IP 192.168.1.5 Ini kita, kita akan coba port, port forwarding Kita forwardkan ke alamat ini, ini langkah-langkahnya Langgan adalah karena, karena saya sebagai modul kita, kita akses dengan alamat 192.168.1.1 kemudian, kemudian kita, kita masukkan, masukkan. Ah, perhatikan, perhatikan untuk di sini perhatikan yang ini ini, ini scanner ion misalnya Kok sudah, kok sudah disetting, disetting terus kemudian, kemudian hari berikutnya, berikutnya tidak bisa, bisa diakses lagi teman-teman uh, bisa, uh, bisa lihat pada IP ini pada network interface IP -nya, IP nya berapa kalau IP kepalanya 10 kepalanya 10, kepalanya 10, ke 10, titik, berapa 10 titik, berapa titik berapa misalnya ini sudah tentu sudah tidak bisa diakses, diakses dari luar, luar. Intinya, intinya, intinya tidak, tidak bisa, di bisa di port forwarding, forwarding atau port forwardingnya tidak di jalan sekarang paling nolah Jadi, Jadi ini kebetulan, kebetulan saya uh, IP, -nya IP nya itu sudah Bukan kepala, kepala 10, 10. Nanti, Nanti kalau mau saya Pas ada gangguan, gangguan kepala, kepala 10 Tinggal, kepala 10, tinggal, tinggal kepala 10, masuk ke administrasi, tinggal administrasi kemudian Sistem, sistem manajemen Pilih ribut, ribut ini ya Ribut ulang ya, ya, kita, kita tunggu login login login lagi, login login lagi Lihat sampai pada status ini Network ini Kepalanya bukan kepala 10 ribut uh, tahun kemarin, kemarin saya, saya ratus delapan untuk ujian UMBK ini, ini pas ratus siang siang enam, tahun seribu akhirnya ratus ya, bisa puluh enam, tahun seribu sembilan ratus delapan saya enam, tahun paling sembilan ratus delapan puluh enam, tahun seribu sembilan bal-bal uh, kita baru-baru saja nggak apa, -apa. lah pokoknya oh, ini yang ini penting penting-penting bukan, bukan kepala palala 10 sepuluh ya bukan, bukan kepala, kepala 10 langkah-langkahnya seperti berikut jadi, jadi untuk langkah, langkah pertama kita, kita lihat di, di sini uh, untung-kompeten ini alat-alat lainnya satu satu dan kita masuk ke application kemudian kita klik application list kemudian klik add aplikasinya bisa saya kasih nama protokolnya bisa DCT atau DCT saya pakai DCT saja untuk outputnya standar saja saya pakai 80 karena hanya untuk test Eh, sandinya -sandinya mau diubah sudah. Kemudian kita tarik ke ini pada port forwarding application ini kita klik. Ini one connection kita pakai internet. internet. Nah, nah tadi, tadi yang kita, kita dapatkan, dapatkan alamat, alamat di sini di 192. kita masukkan 192.168.1.5 dan kita add. Ini, ini, ini sudah, sudah jadi, jadi. Biasanya saya edit di sini. Agar misalnya server kita restart, kemudian moncong kita restart, IP-nya tidak berubah. Ini pakai ini kita enable, make ping ini, enable make make ping address ini. Ini kita masukkan mac address yang sini ini. 17 20 eh 417 01 F83E 01 F83E -E. klik TV ini harusnya sudah bisa diakses, diakses dari luar kalau, kalau yang dalam satu jaringan ya, ya, kalau yang, yang dalam satu jaringan, jaringan bisa tinggal langsung, langsung IP, IP atas atasnya 192 satu enam enam delapan, bisa langsung di sini. Langsung di sini. Uh, tapi kalau kita dalam dalam satu jaringan, jaringan berarti kita pakai internet, internet. berarti kita pakai alamat yang nah, ini. Nah, ini. nah ini kita ini, ini kita akses dari hp atau apa, -apa, itu, atau apa, -apa itu sudah sah. Nah, nah ini sudah, sudah, sudah bisa, bisa ini kita, kita bisa akses, akses dari HP, HP. Nanti, nanti saya rekamkan, rekamkan contoh yang akses, akses dari HP-nya HP contoh akses, akses, dari HP akses dari HP dengan, dengan alamat, tersebut. alamat tersebut nah ya, kalau hari berikutnya kadang-kadang ada, ada perubahan, perubahan IP, IP, IP nanti, nanti yang, yang kita, kita share, share ke sispa-sispa ya alamat ini, alamat ini, yang, yang kita dapatkan ini. ini berarti kita harus rajin-rajin untuk tukar alamat ini, ini atau ap apa apa apa namanya <laughs> supaya dari tadi pendengar sama, sama sekali tidak lalai bahwa kita bagaimana bagaiman anak-anak saling lancar yang penting nggak itu. Nah, nah, itu ini nanti nanti misalnya ada nggak oh, oh, bisa, bisa diakses, diakses. coba lihat-lihat di sudah, sudah ada beberapa IP atau belum ada tapi ya sudah sudah tinggal kita copy IP yang di sini kemudian kita serahkan untuk untuk bisa diakses anak-anak di HP nah nah kalau yang, yang indigo, misalnya pengen simple misalnya masih pakai kan biasanya tidak dapat privat ya Kalau enggak dapat IP, per, per, uh, apa, IP, IP privat ya kita bisa salahkan PD Ada, Ada yang, yang lain, tapi kalau yang home paling home enak. Enak. Saya, yang PP, paling Nana Mik. Nih, IP dinamik Mik. Iya, Iya. satu bulan sekitar Berapa, berapa ya Rp5.000 ya? Rp15.000 lah Rp15.000 kita daftarkan ribu. masukkan nomor apa-nyanya, nomor, apanya. nomor ip nya yang di ya. register. register email, email password, password nanti tinggal login nah, kalau, kalau sudah, sudah login contoh di dalamnya ya, ya. Nah ini, nah ini contoh IP, IP dinamik yang, yang saya punya, saya punya. Yang Di, di tempat-tempat e panjangan kita, kita tinggal, tinggal tambah, tambah Terus nomor, nomor indihome jaringan klik, klik kemudian, kemudian kita pilih trial 3 hari, tiga hari. So, Oh malah 10, 10 bulan, bulan cuma 10 ribu, ribu, kan, 10 ribu, murah sekali Sudah masukkan kemudian kirim Nah, nanti, nanti kalau ada nah, ini, ini, enaknya, enaknya, kalau sudah ini, masuk otomatis ke tagihan, tagihan apa ini, dari, dari sekolah kan? Jadi kalau ini, Jadi ini, ini, ini, ini, rubah itu tinggal yang ini, yang ini, yang yang ada ini, ini, ini, ini, nomor apa itu, apa itu tadi? tadi nomor nomor home. Homes, temus, temus Diikuti, diikuti ipdinamik.com saja, uh, dan demikian, demikian untuk tutorial tentang, tentang untuk pot pot pot pot pot bisa diakses pot luar. Bila, Bila ada, ada pertanyaan, pertanyaan bisa pot pot pot